desain riset kita ya Apakah hipotesanya, metodenya apa yang mau digunakan identifikasinya ini juga penting ya. meskipun sambil berjalan ini bisa di dilakukan ya. Hipotesa ini kadang-kadang hubungannya dengan statistik nah kemudian juga kita uh, cari pilih artikel-artikel terbaik ya. kita browsing mencari jadi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 jadi, terbatas gitu. Tapi, kalau dalam bahasa Inggris, orang dari Amerika itu bisa baca. Barangkali dia bisa tertarik dengan paper kita, ya. atau dia dapatkan ini menarik sekali. Ini, itu. itulah apa namanya gunanya. Jadi, ya, mau tidak mau, kita harus memb apa, membiasakan untuk membaca ini uh, paper paper dalam bahasa Inggris ya. dan menghasilkan paper juga dalam bahasa Inggris. Ya terkadang memang bisa nggak kita membuat beberapa dalam bahasa Inggris ya uh, bahkan bahasa yang lain ya uh, Perancis atau mungkin bahasa Belanda, bahasa Arab dan sebagainya sebenarnya bisa saja ya bisa saja ya kita translate ya, translate tapi harus di ini lagi, dilihat lagi hasil translate itu ya ininya Uh, itu juga bisa karena kalau di dunia ini bahasa yang banyak digunakan yang pertama Inggris ya Inggris itu banyak sekali digunakan kemudian juga bahasa Arab juga ya tapi untuk ilmiahnya kecuali untuk agama ya iya itu bang, bahasa Arab semua ya, tapi kalau yang udah agak ini masih agak kurang ya kalau untuk yang ilmiahnya kemudian bahasa uh, Perancis ya Perancis juga banyak sebenarnya karena Baik, meskipun negara kecil Perancis tapi ja, eh, dulunya jajahannya banyak di Afrika dan hampir sebagian besar Afrika menggunakan bahasa Perancis itu bahasa Perancis kemudian juga hmm, yang tapi itu juga masih kalah sama Inggris jadi dari paling banyak memang bahasa Inggris kemudian kita lakukan perencanaan riset nah, perencanaan riset ya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 ini yang dilakukan nah kemudian sebelum menulis eh, jadi kontribusi kita untuk apa eh, kontribusi kita ini akan membantu menulis manusia, ya, ini yang sedang berkembang apa sih di dalam bidang itu nah, kita cari juga eh, dan kontribusi kita apa itu. sehingga benar-benar bermanfaat